Wasta'inu bis sabri was dan ibu mintalah tolong kalian bisabri dengan kesabaran was so salat dan solat jadi apapun apa kondisi kita pada saat ini harus dilawan dengan kesaba kesabaran kita kekurangan rezeki, kita hidup dalam hidup yang sederhana dan pas-pasan. Umpamanya susah diuji oleh Allah, siapkan dengan so, sobar. sobar. itu bukan apa nanti, tetapi sobar itu bidor pil ula ketika pukulan pertama, ketika kita dapat ujian, maka kita ketip pertama kita mendapat ujian, kita harus so sobar-sobar hatinya jadi sasabar-sabarna gitu أكبر ولنا ح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma nawir thulubana bi hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Qala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah biizzatillah wabikodratillah, biqudratillah wa bi kita semua melalui fasilitas kodoh dan rahmat Allah Bisa bertemu bertatap muka Bisa kembali berkumpul bersama di tempat yang kita cintai ini Yang kita banggakan ini Yang kita yang Allah istimewakan Yaitu Masjid al Arif tercinta Semoga Amal kita ini pada malam ini Dijadikan sebagai amalan solihan Amal yang saleh salihah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma ya Allah ya rabbal alamin selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita habibana wanabiyana nabi besar nabi agung nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berikut keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atma'u tabi'in Sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir Semoga senantiasa kita semua mendapatkan syafa'atul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW Amin Allahumma ya Allah, ya Allah ya Rabbala Alamin Alhamdulillah sangat tidak terasa payah dari minggu ke minggu kita kadang-kadang kalau tidak sadar tahu-tahu sudah hari Selasa malam Rabu. Ya. Ini Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah sampai detik ini. Sekaligus Allah masih memberikan kesehatan, ya baik itu sehat lahiriah ya, ataupun sehat jasmania, sehat batiniah. Ya, semoga kesehatan ini kita ini bisa dipergunakan dalam Melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Dan mengimpun berbagai kebaikan Amin Allahumma ya Allah Ya Rabbah Amin Sebelum kita tabarukan ya Membaca satu ayat Atau dua ayat dari Al-Quranul Karim Kita wasilahkan dulu Semoga dengan wasilah sababiah Pengajian ini Ta'lim ini Allah Memberikan umur kepada kita yang barokah dan Allah semoga mempermudah seluruh permasalahan kita baik masalah duniawi ataupun masalah ukhrawi dan semoga ya Allah Hai swasilah sababiyyah ta'lim ini kita semua dihasilkan maksud dan tujuan apapun yang diinginkan oleh kita semua ya Semoga Allah cepat memberikannya Kemudian semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh Yang kecil sampai yang besar ya. Mungkin duriah-duriah kita dengan wasilah kita menghadiri majelis talim ini Semoga semuanya keluarga kita menjadi keluarga yang baik-baik Amin Allahumma ya Allah, ya Robbal Ya Robbal alamin Ibu bapa hadirin yang saya hormati yang Allah muliakan. <coughs> Kemarin kita coba baca lagi di atas muruna nas sabil birri wa tansauna ampusakum sampai ila al khasyin alladziina yadhunnuna annahum laqaru Kita bersama-sama baca supaya kita dapat faalah sama Mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash rajim. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. sahum wa antum tasluna kita aw fala ASTA'INU was LAGI Tiga ayat kita baca entah berapa huruf Semoga satu huruf Allah berikan fahala satu ke, Sepuluh kebaikannya Mudah-mudahan memberikan berkah Dalam kehidupan kita semua Dan semoga bisa Menyelamatkan Nanti kita ketika Dihisab hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya secara bebas Ya tidak <coughs> Peralih bahasa Atak muru Atak murunan sambil birri sauna an anfusahum ata muruna ini aja hamjahnya hamjah tawbih, tawbih ini hamjah sedikit eh uh, merasakan aneh, ya maat taubih e, mengucilkan, taubih menghinakan sedik, meledeklah sedikit meledeklah lah sedikit wa takjibisa dan merasa aneh hamjahnya. Atak muruna, Atak muruna, apakah merintah kalian anasa an kepada manusia? Bilbiri kepada kebaikan Watan sauna Watan sauna dan lupa kamu sekalian Anfusakum kepada diri-diri kalian Wa antum tatslunal kitabah Dan mereka sudah membaca terhadap kitabah Avalata kilun, apakah tidak punya akal? Avalata kilun itu, apakah kalian tidak punya akal? Ailaisalakum aklon, apakah kalian tidak punya tidak punya akal, tidak berfikir? Wasaninu dan kemudian minta tolonglah kamu sekalian bisobri dengan kesobaran. Wassolata dan melaksanakan ibadah solat, wa innaha dan sesungguhnya solat etalakabi rotun yaktibarat illa alal khoshin terkecuali bagi orang-orang yang husuk. Siapa yang husuk itu al yaitu orang-orang yadununa yang sudah yakin. Ya, itu mengira itu bukan hanya perkiraan, yakin. Annahum, kanaya, ka annahum mulaku robihim ha. mereka mulaku robihim meyakini akan bertemu dengan rob mereka wa annahum dan sesungguhnya orang-orang ilaihi kepada Allah roji'una akan kembali jadi akan menimbulkan rasa khusyuk di dalam ibadah itu yaitu orang-orang yang begitu yaitu nuna menyangka dan meyakini 100% tanpa ada ragu-ragu lagi Bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan satu saat akan semua dikembalikan kepada Insya Allah solat kita akan husu kalau seperti itu. Hmm. Yang merenah saitik nama tengah lamun lahnya tidak banyak melamun. Atamuruna nasabil birri watansauna an pusahu Al khitabul lil Yahudi wal muradu bin nasi Ini ayat Allah Subhanahu wa taala khitabnya kepada orang-orang Yahudi pada saat itu ya berbicaranya di depan orang-orang Yahudi Yahudi untuk orang Yahudi Dari Bani Israel Tetapi wal muradu Yang dimaksud Wal muradu yang dimaksud Detil ayat ini bin nasi Untuk seluruh manusia Manusia Kalau hitobnya Kepada orang Yahudi kita mungkin Keluar tidak terundang Dan tidak tersentuh dengan Ayat ini tapi kalau dimaksud dengan wal muradu bin nas, Yang dimaksud dengan ayat ini adalah keumumannya Untuk seluruh manusia Kita masuk di dalamnya Artinya Allah menyuruh juga kepada kita Baik yang hadir ataupun yang tidak hadir Yang selama mengakui itu manusia bukan hewan Nah itu, ya. Maka semuanya ini diundang atau tersentuh dengan ayat ini Atak murunan nasabilbiri Watan saunaan pusakum Apakah kalian ini Atau kenapa kalian Memerintahkan kepada manusia Memerintahkan solat Memerintahkan zakat Perintah puasa Memerintah berbuat kebaikan Memerintahkan untuk mengakui Kenabian Rasulullah Muhammad S.A.W Sementara Sementara wa tanshauna ang pusakum dan mereka melupakan terhadap diri dirinya. Jadi artinya di zaman itu orang-orang Yahudi ahli ahli kitab itu suka memerintahkan kepada kebaikan. Oi, akulah itu Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Bacalah ayat-ayat yang ada di dalam Taurat, Injil, dalam Taurat itu ada bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir tapi mereka yang berbicara seperti itu nggak pernah sama sekali melaksanakan kebaik, kebaikan apa yang mereka apa perintahkan itu apa yang mereka ajakan dan digemar-gemor itu sama sekali mereka tidak pernah melaksanakan orang memberin bahasa tena Mas bisa kabaturnya <laughs> kalau orang Sunda mah capetang balas miwarang bentik curug balas tutun tutunjuk tutunjuk wah ini ambil itu kerjain maneh nama untuk naon-naon jadi capetang balas miwarang capetang ininya suruh ini suruh itu tapi nggak pernah sama sekali melaksanakan kebaik kebaikan, aduh ini mah rada isin, oge okay, ya ya, ya minimal kita menyuruh anak kita kan sementara kita tidak pernah melakukan nak ngaji, kita gak pernah ngaji ya, sambing usah kali susah kan hadirnya, uh, karena kurang menitah sholat menitah ngaji, menitah macam-macam, berbuat kebaikan hargai orang tua dan sebagainya kita yang ngomongnya ini sama sekali enggak pernah melakukan apa yang kita sampaikan kepada anak kita. Ya. Disebutkan kalau seperti itu di dalam Al-Qur'an kaburo maktan indallahi ma alun. Nanti di akhirat, Pak, akan ada manusia di hadapan Allah saking malunya sama Allah, ya sampai-sampai wajahnya itu memerah. Memerah. Hai seperti panas saking malunya ini. Ya. Setelah memerah itu lama-lama ini kayak kebakar. Kebakar wajahnya ini. Setelah kebakar ini waktu demi waktu dengan sekejap mata wajahnya itu Si daging-dagingnya itu rontok, Pak. Rontok dagingnya itu, sehingga daging yang ada di wajahnya itu habis. Menurut sebagian riwayat, ketika jatuhnya daging wajah ke bumi ini sakitnya berlipat-lipat ganda, Pak. Kalau dibandingkan dengan sakitnya ketika kita apa diiris dengan silet kemudian kita disiram dengan air garam itu sakitnya enggak kebayang, Pak. Nah, itu di akhirat akan ada orang-orang yang di hadapan Allah saking malunya sama Allah sampai wajahnya itu melepuh. Habis itu sakitnya kalau dibandingkan dengan diiris kemudian di dengan air garam ini beberapa kali lipat sakitnya Pak siapa orang itu itu orang itu adalah orang-orang yang kaburomaktan indallahi malataf alim. Orang-orang yang berbicaranya menyuruh kebaikan, berbicara kebaikan, tetapi dia enggak pernah melakukan kebaikan. Mereka menyuruh sholat, tapi mereka enggak pernah sholat. Mereka menyuruh zakat, tapi mereka enggak pernah sama sekali mengeluarkan kebaikan zakatnya. Mereka menyuruh puasa, tapi enggak pernah melakukan puasa. Itu yang ini haram yang itu halal dia itu terbalik dibilang haram dia melakukan yang halal bahkan ditinggalkan ya kan pura-pura tidak tahu pura-pura tidak punya ilmunya padahal mereka-mereka ini adalah penjilat-penjilat yang pura-pura tidak tahu hak dan batil sehingga mereka ini apa hanya bisa berbi Cara sengeri pak Faji yang ngeri ini tanda-tanda kiamah akan datang itu salah satunya dalam hadis rasul di dalam kitab Jamul jawame ada ibarat seperti ini qalilul ulama ulama wa wakasirul khutbah banyak orang apa sedikitnya ulama, sedikitnya orang yang alim. Ya, sedikit orang yang alim itu. Sedikit. Tapi wakasirul kasirul banyak ahli ahli khutbah. Ya? Banyak penceramah-penceramah padahal ilmunya cuman sedikit. Ulamaul amilin semakin sedikit sama akhir zaman itu diambil satu persatu Pak ilmunya yang mumpuni ilmunya yang ketapa hafal Qur'annya hadisnya ribuan bukan hanya hafal hadis tetapi mustolahat hadisnya pun hebat ya ilmu tafsirnya ilmu balago badai ma'ani bayan shorob nahu sudah di luar kepala nah ini satu persatu ulama-ulama yang seperti itu yang ngerti tentang apa ilmu dalam agama satu-satu biqdil ulama dengan diambilnya para ulama satu persatu ya meninggal ulama yang soleh, banyak ilmunya meninggal berarti meninggal dengan ilmunya ya tidak semuanya diwariskan Pak tidak semuanya bisa diterima dengan muridnya maka semakin tidak ada ulama semakin ini kolil, kolil, kolil, kolil. Dalam ruhul bayan ada istilah al ulama musirul kalam kawiyun. Ulama itu adalah yang bisa menanamkan kalam-kalamnya kuat di dalam hati orang-orang mukmin, Pak. Itu ulama jadi ketika seorang ulama berbicara sampai hati Orang malah ini Tina Hateng ya banyak Kadang-kadang bicara dari nafsu kan kita mah Soking nafsunya kita ini Kepada Apa istri kita Ini, ini, ini, ini, ini, Bukan dari hati Tapi ya ulang nama ulama Walaupun dia ngomongnya cuman Satu kalimat Terasa nyapa menyentuh di dalam hati sehingga orang yang menerimanya berubah langsung, Pak. Yang tadinya dia teh, apa? Nggak mau sholat ketika dengar nasihat dari ulama, ul ulama yang soleh, ulama yang istiqomah, ulama yang tidak mau dibantu. Ya, istiqomah, ulama. Nggak pernah tahajudnya libur, Nggak pernah sholatnya terakhirkan. Nggak pernah. Nggak pernah, Pak salat-salat sunat itu luar biasa ya. Ulama. dalam tutur katanya sangat luar biasa bagikan intan mutiara bagikan apa rangkaian-rangkaian e, apa mutiara yang bisa menyejukkan yang bisa merubah dan bisa mewarnai pikiran kita sebagai jamaahnya disampaikan oleh ulama, ulama. Makna di sini katakan al ulama muasirul kalam kawiyun biasanya ulama itu suka nyampe di dalam hatinya kenapa karena bukan hanya ngomong saja. Saya ingatkan dulu pak ada seorang kiai ya khutbah jumat kata jamaahnya pak kiai tolonglah eh, khutbah jadwal pak kiai tolong supaya dibahas urusan sosial urusan zakat. Pak Kiai insyaallah. Datang jadwal Pak Kiai naik mimbar ternyata cuman membahas salat, enggak membahas zakat, enggak membahas sodako. Ah, Si jamaah aneh, kok kenapa saya tidak dikabulkan gitu banyak? Tidak dikabulkan permintaan saya sama Pak Kiai ini. Penasaran datang lagi Jumat kemudian Pak Kiai tolong saya. Tolong satu kali ini saya semohon dibahas tentang sodako, tentang zakat datang yang kedua masih tidak pas giliran yang ketiga Pak Kiai membahas sedetil mungkin urusan sodakoh urusan infak urusan jakat dibahas di dalam futbah Jumatnya turunlah Pak pakai kok kenapa Kyai keinginan saya baru sekarang dikabulkan kenapa nggak tadi-tadi Pak Kiai jawab karena ketika kamu meminta, antum meminta, saya bahas urusan jakat, saya bahas urusan, apa, sodakoh. Saya waktu itu belum bisa bersodakoh. Saya belum bisa mengeluarkan sebagian harta karena saya nggak ada. Yang ada masih berat saya mengeluarkannya. Oh, begitu ya. Jadi pak Kiai ini kok kenapa enggak bisa membahas sodako pada ilmunya sudah ada ternyata pak Kiai ini tidak sanggup memerintahkan dan mengajak jamaah yang belum saya laksanakan. Terampil mirip, mirip ya Rasulullah SAW seperti itu. Jadi Rasul itu apa yang apa yang akan dilakukan ini sudah lebih dulu Rasul itu melakukan Rasul perintahkan tahajud Pak Rasul sudah lama laksanakan tahajudnya. Rasul memerintahkan salat ba'da qobliyah, qobliyah ashar ya, apa? Qobliyah badiyah salat parduk Rasul udah duluan sebelum apa? Di diperintahkan. Ya. Makanya kalau orang itu jangankan belum, belum ngomong, Pak, ulama -ma. belum belum menyampaikan, orang sudah pada ikut. Kenapa? Karena melihat apanya? Melihat apa? yang dilakukan oleh ulama-ulama. Beda jeung ulama yeuna kan? Ya Allah, ya karimnya apa? Ya, yang wajib sedekah itu adalah jamaah kepada ulama, itu kan? Ulama nyama usah, enggak apa-apanya juga tidak juga kan? Itu kan. Jadi cari harta sebanyak-banyaknya kiai dan ulama ini mendekati apa kemana mana ke orang kaya, ke pemerintah dan sebagainya ulama ingat sebaik-baiknya Umaro yaitu yang suka bersilaturahmi kepada ulama menghadiri majlis talinya menghadiri perjamahnya, dan sejelek-jeleknya ulama yaitu yang sering melakukan sow silaturahmi kepada Umaro kamu berdua siapa di dirinya siapa-siapa <laughs> di tempat Umaro apa-apa? gelak-gelak dirinya namanya Umaro Eta cacakan kata Rasulullah sejelek-jeleknya ulama itu adalah ulama yang kali-kali gitu. <laughs> Silaturahmi kali-kali kepada umat Umar. Iyah mah paboro-boro dinalawang sultan, dinalawang umat Umar. Nggak akan lama hidupnya iman, maksudnya imannya nggak akan lama, Nggak akan sirojamuniro Kenapa? Bukan habitatnya. Ya ikan habitatnya di dalam air kambing habitatnya di daratan ya ulama habitatnya yang ngurusin masyarakat, ngurusin jamaah jadi imam masjid dan sebagainya kan? itu habitat para ulama ulamilin para kiai, urusin pondok urusin jamaah urusin apa kesejahteraan jamaah itu habitatnya umar urusin semuanya bapaknya, ini ibunya kan ulama sebagai ibunya umar sebagai bapak bapaknya kalau sudah apa ulama ngurusin jembatan siapa yang ngajarin pikih kalau ulama sudah ada di DVR siapa yang ngajarin ilmu tauhid di masjid siapa-siapa ditinggalkan masjid banyak yang terlantar Pak ditinggalkan kiainya akibat kiyainya Terlalu menginginkan harta dan pangkat jabat Jabatan Jamaahnya ditinggalkan Kalau sudah bergelut dengan umaro Ya Allah kan beda tugas hesek nyari tahu jago pak Heisek nyari tahu gak Katalah mum bilang haram Di depannya ada pejabat yang melakukannya Berat rumahnya bilang haram ada jabat, pejabatnya, atasan mungkin. Kalau saya mengatakan haram bisa-bisa saya dipecat. Ya kan? Tetapi yang tidak terikat ustadz yang tidak terikat ulama yang tidak terikat bebas-bebas saja, apalagi tidak ingin di apa disumbang sama Umaro. Jadi kita ini harus dekat silaturahmi dukung ya yang benarnya, tetapi jangan kita campur. Kalau ulam, ulama ada ulama, ada umat umaro, gitu ya pak ya. Nah, supaya apa? Supaya kita tegas di akhirat ini pak akan apa isinya? Murutul. Tapi kalau di sini pak saya baca ada kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Uh, Lailata tausriya bi marortu alan nasi Ketika Rasulullah Di isro dan dimikrajkan Rasul itu Di bulan Rajab Melihat ya, Melihat Rasulullah itu kepada kelompok manusia Takridu syafahahum Etak golongan manusia Teker nektekan letah Letah sorangan ditektekan pak Duka saha duka kita ada ke termasuk di situ enggak? Syafa taum lambaina lambain ditektekan. Bimuqradi minan nari yaitu ku gunting yang diciptakan oleh Allah dari api neraka. Allah ciptakan gunting dari api neraka kemudian diberikan kepada orang ini dan orang ini menjil apa? lidahnya dijulurkan kemudian di gunting. Kuah Gunting, Aduh Jadi dahi pak Gunting dahi Aduh Sampai Wah Keluar darah Apa ber, Apa uh, Gulang-guling itu kan Merintih Merau Subhanallah Kebayang namanya. Lalu kemudian Ya Jibril Wahai Jibril Manha ulai Siapa orang ini Kayak orang Tidak ada kerjaan Gunting lidah sendiri sudah putus jadi lagi, gunting lagi, putus lagi, gunting lagi terus aja sampai kiamat. Kola haulai al khutaba min ummatika yakmurun nasabil biri wayan an pusahum ini. Mereka-mereka ini ternyata kata Rasul, wahai Jibril, eh, manhakulah Jibril, siapa orang ini? Kata kangjeng Nabi kepada malaikat Jibril, Jibril menjawab, hahulah Al-Khutoba, ummatika, ini adalah orang-orang tukang khutbah. Lenggana khutbah itu sebenarnya, ya? Ya, aku doa api khutbah itu berarti khutbah ini, baik khutbah ini, khutbah. Bicara seperti khutbah ayah khutbahnya ya khutbah Jum'at ayah khutbah idul adha ya? Khutbah itu memberikan apa nasihat ceram, ceramah itu khut khutib naik membar Berarti khut, khutbah khutobah itu orang-orang khutobah tina khutib Kalau khutibun satu orang ya yang berkhutbah Kalau khutobah orang-orang banyak nih orang-orang yang berkhutbah banyak ini yang menggunting lidahnya nanti di akhirat ini al-kutobah ummin umatika yaitu orang-orang tukang ceramah tukang khutbah dari bukan dari umat Nabi Musa bukan pula umat yang lain umatmu berarti kita coba ngomong kurang gawe ya kabatur bisa maneh netara itu Kabatur ma poporongos kudu sodako kudu jahat kudu puasa mana terang kelak masjid sekali kali acan kudu berjamaah kudu naon sebagainya. Soranganana jauh jeng masjid. Allah akbar. Nah ini akan dikumpulkan. Jangan sampai kita masuk di situ. Ya. Jadi orang mah menyarios teh kedah ayanaon buk tos kudu akur jeng catur catur, akur yang bukti terus menceritakan hadek, kalakuan sing hadek berakhlak kata Rasulullah kalau ilmu satu kantong akhlak harus dua kantong kalau ilmu cuma punya satu hadis, tapi akhlaknya satu gudang mbak Bukan ilmunya satu godang, akhlaknya lenyap. Bukan ilmu hadisnya, apa di luar kepala? Tapi akhlaknya ini cuman segini. akhlaknya enggak ada sama orang sosialnya, enggak ada, enggak akur, sombong, dan sebagainya. Ya, enggak menghargai orang nganggap sepele terhadap orang lain nah ini akibat seperti ini kata Rasul kalau kita punya segenggam ilmu akhlak itu harus besar Setamah ada ilmu Nama tepati Kan akhlaknya sangat luar biasa Jujur bager, Hebat Lentong Sopan Akur Bisa menghargai orang Menghargai orang tua Menghargai orang yang di atas umurnya ya, Sayang kepada anak-anak yang di bawah umurnya Padahal ilmunya enggak mondok sekolahnya enggak sampai S1 tetapi sangat luar biasa punya hadis satu punya keterangan satu udah diamalkan akhlaknya luar biasa itu yang bagus mah. dibanding dengan orang-orang yang sekudang ilmunya tetapi akhlaknya luar biasa enggak ada akhlakan Allahu Akbar itu Al-Khutoba itu orang-orang yang ahli khutbah dari umatmu dan kemudian dalam khutbahnya itu memerintahkan kebaikan kepada manusia dan melupakan dirinya sendiri. Orang lain disuruh, dirinya enggak pernah disuruh. Hmm? Dijawab, ketemu ta? Ditanya langsung penasaran. Di dalam neraka ada sekelompok orang yang seperti itu. Kata Rasul Man antum siapa kalian? Payaku luna nahnu ladina kuna nukmaru nasa bil khair wanasa anpasana. Etanggah jawab saya itu adalah orang-orang di mana saya rame-rame memerintahkan kepada manusia kepada kebaikan dan saya melufahkan diri saya sendiri. Deh kan? Munhirup memberisikat calonya. Garut garut garut garut garut. Mobil menyampai di Garut, penumpang nyampai di Garut, sumpi, konektor, mana nama cacingnya di terminal. <laughs> Seumur umur enggak nyampe. Wow, oh, tasik, tasik, tasik, enggak pernah tahu tasik siapa. Ya, hey, masjid, masjid, penuh masjid, penuh masjid, oh, penuh masjid. <laughs> mana enggak pernah ke masjid, Itu? <laughs> Ta itu, jawab di akhirat Pakawas ya ya, nu banyak ngomong tanpa ada pekerjaan teh. Nahnu alladzina kunna na'murun nasabil khair. Ngajawab maran hanana. Wahai Muhammad, saya ini adalah umatmu di mana dulu saya ini memerintahkan kepada kebaikan kepada orang, orang lain dan saya melupakan dirinya sendiri dan saya tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan kepada orang lain. Itu jangan katakan di sini dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tak murun dan ada sedikit penghinaan lah aneh kok kamu kabatur bisa dari seorang hm? aneh sih kamu lah kabatur mengajak dari mana ini ya di samping kata hadis tadi itu akan rontok saking malunya kalau kita malu di dunia apa Pak kita umpamanya ada rahasia yang ditemukan oleh orang lain, kan kita malunya. Nah, pada saat malu orang itu biasanya merah wajah teh merah mas, ya. Tapi hanya merah merah. Tapi ada saking malu sedikit panas lah, ya. Aduh, saya malu ya ketahuan, ya. ketahuan nihnya, ketahuan nih sama istri umpama teh, ya. Oh malu nih sama istri ketahuan umpama yang ini saking malunya hanya sampai panas lah paling di dunia ini panas sedikit lah hangat-hangat lah wajah kita tapi di akhirat bisa habis patah wajah tiba saking malunya sama Allah kaburoh maktan langsung muruluk tah wajah naudzubillah summa naudzubillah ya maka kita ini persiapan bagus menyuruh ke orang lain mengajak orang lain bagus balig gua walau Ayatan sampaikan uh, apa satu, uh, sampaikan ayat kami walaupun satu ayat ya, jadi walaupun satu ayat punya sampaikan bisa baca ikro ada yang mau diajar ajarin ya, itu semuanya ini ilmu-ilmu kita yang ada, ini bisa diamalkan dan bisa diajarkan asal kita sudah pasti bahwa kebenaran yang ada di dalam apa pikiran kita itu ilmu. <tuh> Bahwa antum tak selunal kita dan mereka-mereka mereka orang Yahudi itu pernah membaca dalam kitabnya bahawa sifatan-sifatan Nabi Muhammad akhir Akhir zaman, cuma afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir, gitu kan? tidak punya akal, seolah-olah tidak punya akal, karena mereka ini tidak berpikir bahawa ini adalah Nabi Muhammad, ini adalah Nabi akhir zaman, Dan tidak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wasta'inu bisabri <tik> wassalah. Dan ibu mintalah tolong kalian bisobri dengan kesabaran, wassolah dan so, solat. Jadi apapun apa kondisi kita pada saat ini harus dilawan dengan kesabah, kesabaran. Kita kekurangan rizki, kita hidup dalam hidup yang sederhana dan pas-pasan. Umpamanya susah diuji oleh Allah, siapkan dengan so.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 Sobara itu nanti ya, mah, nah, kayaknya dia ya, Pak Haji, Pak kan, oh, orang beak ya kesabaran tuh gitu kan, beak ya kesabaran okay, Mah. Jadi orang bilang orang itu beak sabar lah, ya. Tetapi menurut menurut pikiran saya ini bukan sabar yang beak, tapi iman yang habis Pak. Jadi kalau seandainya imannya kuat sabarnya itu akan lebih lebar Pak, ya. Maka ada orang yang bunuh diri sebetulnya itu bukan tidak sobar iman yang nggak habis-habisnya hidup susah tulus korupsi eta orang tehnya korupsi bukan apa tidak sobar tapi iman yang habis berarti orang itu nggak punya im, iman yang bunuh diri nggak punya iman yang koruptor nggak punya iman nah. Yang melaksana, tidak melaksanakan sholat ibadah itu juga imannya tipis sampai habis sampai tidak punya iman itu adalah kehabisan iman habislah sobar pula gitu kan ya makanya kita ini untuk menunjang supaya sobar kita lebih kuat lebih lebar lebih luas imannya harus lebih kuat kepercayaan kepada Allah Subhanahu. So, kitanya was-ta'ainu bissobri, was-sola, wa-innahalakabi rotun dan kita ini minta tolong sama Allah dari kesulitan, dari apa musibah termasuk musibah penyakit sekarang corona ya ini dengan sobar dengan so, salat kan? Bukan sobarnya nggak ada solatnya henti atau kapan selesainya, ya? Kapan selesainya? Maka uas solah dan so, Sholat. kekuatan umat Islam itu sebetulnya pak di dalam ibadah, di dalam do? doa. Sementara sekarang ini, ya kan? Semasa so, sekarang ini ini. Oh, apa banyak diisolasi banyak di apa, dipisahkan akhirnya meninggalkan doa-doa bersama meninggalkan kumpulan-kumpulan bersama jadi dianggap kekuatan umat Islam ini semakin menurun dan semakin menu menurun lama-lama uang pemerintahnya habis digolontorkan kemana-mana ya banyak lawang yang banyak cabang lah anak-anak kita bodoh sekolahnya nggak bener ada yang sudah putus sekolah, sekarang deh Pak, nggak mau belajar, akhirnya mengurutkan kepada gurunya, anak saya akan memundurkan diri, nggak sekolah lagi. Itu sudah banyak, anak yang ngaji, semuanya udah Aiu Aiu ya, nggak lancar kenapa, sudah lama ditinggalkan ngaji, ngajinya anak-anak, apalagi kalau kita bapak-bapak ya. Nah makanya nanti negaranya habis uang, masyarakatnya bodoh, tinggal weh, merenong, entah, kehancuran, sudah di abang pintu ya. Entah kemudahan mudah ya, dengan sebanyak, banyak berdoa, selalu memohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala Mungkin hanya itu ya ibu, ya, karena sudah azan. Ya gitulah, hari bicara mah, Heseurina, gitu istilahnya ya Tapi mudah-mudahan kita disertai dengan amal amalnya. Ya dengan A ilmu kita ada amalkan ilmu kita ada amalkan akhlaknya tingkatkan semuanya baik akhlak kepada Allah akhlak kepada manusia sopan santun dan sebagainya itu adalah akhlak yang mulia inna kala'an lahulukin alim sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung Allah muji kepada Nabi kita berarti Nabi kita adalah Nabi yang paling berakhlak umatnya pun jangan sampai tidak seperti Nabi kita sebagai umatnya harus mempunyai akhlak yang luhur dan budiman. Insyaallah dengan akhlak yang karimah kita akan selamat dunia dan akhirat, barokah dunianya. Amin. Allahumma ya Allah ya Robbal sekian ya Bapak ya, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah semuanya, dihasilkan maksud dan tujuan Bapak-bapak dan ibu semuanya, disukseskan dunianya, selamatkan akhiratnya. Wal afu minkum, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirat yasana wa qina azaban nar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi robbilalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama, yang kedua bendera yang tadi diklaim sebagai bendera hisbut tahrir itu adalah bendera rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya jelas Anitni abbas rohnya tu sallallahu alaihi wasallam saudah wa liwa'uhu abiad saya ingin saya artiin ya insyaallah ya oh artiin, baik ah, baik, terima kasih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 Alhamdulillah kalau masih iya. Nah, artinya itu bukan bendera Hisbut Tahrir. Itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andai kan mau dipakai oleh Hisbut Tahrir itu adalah suka-suka dia. Mau dipakai oleh mas-mas uh, di sini juga boleh juga nggak ada masalah. Lalu nah, kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah. Semua umat muslim berhak untuk memakai itu. La, ilaha illallah, la ilaha Suci bendera panji nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. Darilah hadirlah Allah. Disebabkan tidakkah hati kita sakit ketika kalimat Tauhid dimakar? Kalimat yang agung dan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat ini.